Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ruben Channel. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara memasang hashtag di atas judul video. Contoh hashtag yang saya berikan seperti ini pada video yang saya perlihatkan sekarang. Ini adalah judul video Cara daftar PPG dalam jabatan 2019 merupakan judul video dan hashtagnya seperti ini, tulisan yang berwarna biru di atas judul yang diawali dengan tanda pagar. Hashtag ini mewakili topik yang ada di dalam video. Jadi fungsi hashtag adalah membantu kita untuk menentukan topik di sebuah video. Contohnya ketika kita klik, maka akan muncul. Ini adalah hashtag yang saya pasang dan akan menampilkan video yang berkaitan dengan hashtag ini. Jadi, ini membantu pengguna lain untuk menemukan video yang terkait. Oleh karena itu, sebelum teman-teman melanjutkan video saya, mohon teman-teman untuk klik tombol subscribe dan like video saya agar channel saya dapat berkembang dengan baik jadi baik teman-teman youtuber yang saya kasihi, sebelum kita membuat hashtag Pertama-tama kita harus memperhatikan dulu kebijakan yang dikeluarkan oleh Google terkait dengan pembuatan hashtag di video. Di sini saya akan menunjukkan kebijakan yang harus dipatuhi untuk membuat hashtag. Pertama, hashtag tanpa spasi. Hashtag tidak boleh berisi spasi. Kemudian pembelian hashtag yang berlebihan. Jadi, teman-teman tidak boleh Uh, membuat hashtag lebih dari tiga buah hashtag kemudian konten yang menyesatkan <coughs> jangan menambahkan hashtag yang tidak berhubungan langsung ke video misalnya seperti ini hashtag yang saya buat ini adalah video tentang cara daftar PPG dalam jabatan 2019 jadi hashtag yang saya buat ini adalah hashtag yang memiliki hubungannya dengan video kemudian ah uh, kebijakan yang berikut adalah perkataan yang mendorong kebencian ya seperti uh, provokator dan lain-lain itu tidak boleh kita membuatkan hashtag-nya. kemudian konten seksual tidak boleh membuat hashtag yang sensitif atau yang berhubungan atau yang sedikit menyentuh dengan kata seksual kemudian Bahasa vulgar. Hashtag tidak diperbolehkan untuk membuat uh, kata yang tidak senonoh atau menghina. Atau pemasangan hashtag yang menghina. Kemudian non-hashtag. Uh, yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman membuat hashtag di sini adalah kita mencari hashtag yang uh, memiliki kemiripan dengan topik yang kita buat. Misalnya di sini... PPG 2019. Sorry, saya ingin perbesar sedikit, perbesar tampilannya. Ya, di sini PPG 2019 itu adalah hashtag yang pertama dan hashtag yang kedua PPG, PPG daljab dan hashtag yang ketiga PPG sertifikasi. Pertama-tama kita harus mencari hashtag atau Uh, topik yang memiliki kemiripan dengan video yang kita akan buatkan hashtagnya. di sini kita telusuri, telusuri di sini uh, tanda pagar PPG sertifikasi. Ya. Apakah ada uh, hashtag yang memiliki Kemiripan dengan PPG sertifikasi ini sudah ada. Kita coba hashtag yang lain. Ini hashtag yang ini sudah bisa teman-teman pakai. Contohnya, nah di sini coba menggunakan hashtag yang lain. Untuk memasang hashtag selalu diawali dengan tanda pagar #sergur, misalnya. Ini sebagai contoh saja. Ya, berarti hashtag #sergur ada yang memiliki atau uh, topik video sergur banyak sekali yang terdapat di YouTube berarti bisa menggunakan hashtag sergur kemudian untuk membuat hashtagnya tidak boleh disepasikan dan untuk pemasangan hashtagnya selalu berada di bawah kata di paling akhir misalnya di sini saya ingin memasang hashtag mode terbatas. Saya coba telusuri mode terbatas. Apakah ada video YouTube yang memiliki kemiripan mode terbatas atau tidak? Ya, ini ada. Berarti hashtag ini saya bisa gunakan. Kemudian saya coba lagi mencari hashtag yang lain. Komentar YouTube. Ya, ini juga ada. <tuh> saya menggunakan hashtag yang ini juga boleh. Yang penting hashtag yang kita buat selalu ada hubungannya dengan video yang kita buatkan hashtagnya. Setelah itu, kita simpan. Ya, kita coba cek. Kita coba cek. ya ini sudah ada hashtagnya sudah terdapat hashtag ya. hashtag yang kita buat di atas judul video youtube akan menjadi hyperlink dan ketika kita klik akan menampilkan uh, video yang topiknya terdapat dalam hashtag seperti ini Fungsi hashtag ini akan memudahkan pengguna untuk mencari video yang kemiripan atau sama topiknya. Nah, demikian saja cara membuat hashtag dan satu pesan dari saya untuk klik tombol subscribe dan like video saya agar channel saya dapat berkembang dengan baik dan sampai jumpa pada video selanjutnya.